subscribe to channel for ceritanya ya arepan pasang bubu naga bosku ini lokasi sawah mudah-mudahan pada hari ini saya mencari ikan ketingnya menggunakan bubu naga yang dipasang di terowongan jembatan ini bisa memperoleh hasil minta doanya bosku ya mari bosku kita ikuti seperti apa